mantap nian ini, ayo gas lihat tuh gas, uh luar biasa gas, ya yeah, luar biasa gas ini debu di das. luar biasa gas, nah, uh, kayak karbit gas, woish bagus-bagus-bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Maman Arja channel teman-teman uh, semua terima kasih sudah klik video ini karena dengan mengklik video ini teman-teman bisa tahu informasi informasi terbaru dari Maman Arja channel dan kali ini ya akan share ke teman-teman semua cara membuat pupuk magnesium ya teman-teman uh, pupuk magnesium ini berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil lemak dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman dan teman-teman semua cara membuat pupuk magnesium sulfat ini cukup mudah e, banyak sekali bahan-bahan yang sebetulnya mudah kita dapatkan yaitu salah satunya adalah dengan e, semen atau asbest atau, temen, atau gipsum Nah ini untuk mereaksikannya kita tambahkan sitrun ya teman-teman. Sitrun -teman. enggak banyak ya untuk kalau untuk satu liter kita gunakan 2 sendok saja. Ini asam ya teman-teman. Jadi eh, magnesiumnya kan kita panaskan pH tinggi dan kita campurkan dengan pH rendah ya. Sitrun dan juga air aki. Nah, ini salah satu eh, cara kita untuk membuat reaksian ya. Kalau tidak di, dengan asam bisa dengan panas ya teman-teman Tapi ini eh, kita gunakan dua-duanya Kita panaskan dulu Lalu kita asamkan Nah ini air mineral ya teman-teman Air biasa kita gunakan 400 ml Jadi supaya si air akinya ini 60% dalam pereaksian teman-teman ya, Jadi nanti totalnya 1 liter ya teman-teman setelah jadi pupuk magnesium. Nah ya untuk hasil terbaik bisa teman-teman gunakan eh, air aki yang berwarna merah ya teman-teman. Ya air akinya satu botol ya teman-teman. Air aki satu botol, air mineral atau air biasa, air sumur, air hujan, air apa aja ya teman-teman? Dua gelas yang penting air mineral. Dicampur air aki satu botol. Satu botol ini ukurannya 500 ml ya teman-teman. Nah setelah itu kita siapkan untuk wadah pupuk magnesiumnya nanti. Dengan ini juga boleh ya teman-teman. Nah ini posisi si e, bekas asbes tadi atau semen kalau teman-teman e, menggunakan semen Kita bakar sampai panas ya teman-teman sampai membara ya Tapi untuk melakukan ini hati-hati ya teman-teman karena panas ya Juga kalau bisa menggunakan masker ya dalam kegiatan reaksiannya ya kita masukkan ke dalam air aki yang lebih campur e, citron tadi ya teman-teman ya seperti ini reaksinya hati-hati ya Nah jadi seperti inilah kalau kita mau melakukan ya mau bereksperimen jadi enggak harus beli enggak harus mahal pupuk ini ya ada di sekitar kita bahkan kalau teman-teman mau ya batu saja bisa dilakukan hal seperti ini, hal yang sama seperti ini batu yang mudah dihancurkan teman-teman hancurkan dulu batu lalu masukkan ke cairan yang ini juga bisa menjadi sumber pupuk ya teman-teman bahkan teman-teman bisa juga eh, eh, manaskan besi ya teman-teman lalu teman-teman masukkan juga ke dalam cairan aki ini nah kalau untuk magnesium kita berarti carinya bahan yang E, mengandung magnesium ya. Tapi kalau untuk yang lain, misalkan teman-teman mau mau bikin pupuk kalsium, ya sumber kalsium dipanaskan lalu dimasukkan ke ini. Nah seperti ini ya. Ini kita fokus ke magnesium saja dulu ya teman-teman. Insyaallah nanti admin akan membuat pupuk lain ya. E, kalau untuk cara membuat pupuk magnesium seperti ini ya hati-hati ya e, sedikit berasal seperti gunung merapi ya teman teman dan ini adalah pelajaran penting ya untuk kita pelajari bahwa membuat pupuk itu sebetulnya mudah yang mahal itu ilmunya ya teman teman nah seperti ini lalu kita aduk ya teman teman nah setelah seperti ini ini mudah sekali ya teman teman kita tinggal tunggu sampai dingin nah setelah dingin nanti eh, kita masukkan ke wadah eh, bisa apa saja ya teman teman asal di dalam wadah dan untuk dosisnya ya teman teman eh, untuk spray dosisnya 3 sendok ajalah karena ini kan masih padat ya teman teman 3 sendok teman teman cairkan teman teman encerkan lalu saring masukkan ke Tangki jangan lupa disaring ya, karena takut tersumbat di tangkinya. Dan untuk kocor, teman-teman bisa gunakan setengah gelas atau satu gelas per ember sepuluh liter air, ya teman-teman. Itu yang sering admin gunakan untuk aplikasi kocor, cuma satu gelas kalau untuk pupuk magnesium ini, nggak pernah admin mencoba lebih dari satu gelas, ya teman-teman. Admin biasanya cuma ngambil satu gelas dari pupuk magnesium ini Untuk dicampurkan bersama air 10 liter Dan untuk per pohonnya atau per lubang tanamnya Cukup satu gelas per lubang tanam ya teman-teman Oke teman-teman e, Seperti ini cara membuat pupuk magnesium sulfat versi sendiri ya teman-teman Tapi ini e, pupuk sintetis ya teman-teman Pupuk kimia ini pupuk kimia versi kita sendiri cara kita membuat pupuk sendiri bisa memproduksi sendiri dan teman teman eh, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini supaya teman teman tidak gagal paham maka teman teman biasakan menonton sampai selesai ya dan ini bisa teman teman eh, tularkan ke yang lain seperti inilah proses pembuatan pupuk, ya teman-teman. Apa saja ya? Bukan hanya pupuk magnesium, ya, mau pupuk eh, kalsium, pupuk kalium juga sama seperti ini. Direaksikan, dipanaskan dulu. Setelah dipanaskan, dicampur dengan bahan yang asam, ya teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.